Segalanya masih terasa berat Suaramu masih tersimpan rapi di kepala Diingatan Kau sama sekali tak bisa hilang Kini aku tak tahu lagi Dengan cara apa aku bisa melupakanmu Aku selalu meratapi hal-hal apa saja yang pernah kita lalui bersama setiap sudut kota Taman Bioskop Suasana pasar malam Dan kedai kopi tempat kita kencan pertama kali Aku benci keadaan ini Keadaan di mana kita sudah berakhir Dan aku belum bisa beranjak melupakan Ternyata aku memiliki kenangan yang meradang Dan juga luka yang masih membekas seperti ada sekelumit hal terdalam yang masih tersisa Aku masih mengenang dengan tenang Tentang kepergian yang aku terima Berusaha menahan, malah semakin menyakitkan Akhirnya tidak ada pilihan Selain membiarkanmu lepas dan kita selesai Gemuruh rindu seringkali datang. Walau aku berusaha menambahkan diri, tapi aku butuh melihatmu lagi. Ternyata memang benar, ada yang lebih menyakitkan dari perpisahan, yaitu hari-hari tanpa temu setelahnya. Cuma bisa mengenang, kemudian membendung air mata. Kau adalah kecemasan yang tak ingin ku lepas Segalanya tak pernah mudah Semua Berpisah adalah pilihan Tapi melupakan lagi. selalu butuh pengorbanan ku ingin kau disini. Takkan pernah